Selamat datang di 60 Detik Plus Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe, agar terus mengikuti beritanya. Ronaldo absen lawan Chelsea di Stamford Bridge. Ronaldo tidak akan memperkuat Manchester United pada lanjutan Liga Inggris pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober melawan Chelsea di Stamford Bridge. Keputusan Ten Hag untuk tidak membawa Ronaldo sudah bulan, karena indisipliner yang ditunjukkan sang pemain ketika Setan Merah menang 2-0 menjamu Tottenham di Old Trafford. Sang bintang terlihat meninggalkan bangku cadangan dan masuk ke ruang ganti melalui lorong ketika pertandingan belum berakhir. Perilaku tersebut dianggap sangat juru taktik Erik Ten Hag, sesuatu yang tidak pantas. Ronaldo sendiri mengaku terbawa emosi. Seperti kita ketahui, Ronaldo adalah seorang pemain yang selalu bekerja keras dan menjaga kebugarannya, di atas rata-rata pemain lainnya. Cara berlatihnya yang disebut pemain lain sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, datang paling awal dan pulang paling akhir di tempat latihan adalah porsi dan kebiasaan yang sudah sangat biasa. Di atas lapangan juga Ronaldo selalu bekerja keras dan pantang menyerah, karena keinginannya selalu sebagai pemenang. Banyak penggemar memaklumi ulasan mega bintang, namun tidak sedikit juga yang menyalahkannya karena tindakan etika tersebut. Saya tidak pernah seperti itu. Ini adalah Manchester United, dan kita semua harus bersatu. Kita bakal bersama lagi secepatnya," ungkap Cristiano Ronaldo. "Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.